serta selalu mendapatkan hujan meski di tahun 2021 jika sepon energi sudah kita dapatkan kini yang kita mengambilkan kesimpulan ataupun yang memperkuat seperti ramalan zodiak yang berpotensi memiliki kekayaan berlipat di tahun 2021 serta selalu mendapatkan hujan meski. dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya baik di sini kartunya sudah kita dapatkan kini yang kita membuka dan membacakannya untuk zodiak yang pertama adalah hotsword ataupun 8 pedang. Untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana di disini dikata ikan, Seorang Virgo berpotensi memiliki kekayaan berlimpah di tahun 2021 serta mendapatkan hujan rezeki yang dimana juga di sini digambarkan bahwasanya Seorang Virgo akan selalu berusaha keras berjuang keras dan suka mengontrol kehidupan pengeluaran pendapatan dimana juga di sini digambarkan bahwasanya seorang Virgo akan bekerja dengan ide cara sendiri untuk mendapatkan keberhasilan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 Zodiak Virgo merupakan seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah di tahun 2021 yang dimana disini dikarenakan seorang Virgo suka bekerja dengan ini cara sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan seorang Virgo suka mengontrol pengeluaran pendapatan serta kehidupannya yang dimana didukung penuh oleh seorang anak Virgo sendiri dan untuk kartu support energinya adalah D secara umumnya dead itu diartikan perubahan transformasi transisi yang didapatkan dan jika kartu debt kita gabungkan dengan zodiac yang pertama di sini menggambarkan perubahan transformasi kehidupan akan didapatkan oleh seorang Virgo di tahun 2021 yang selalu didukung didoakan oleh seorang anak Virgo yang dimana di sini juga tujuan seorang Virgo untuk membahagiakan seorang anak dan di sini seorang Virgo akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah yang di mana di sini adalah hasil kerja keras Virgo sendiri dan untuk subjek yang kedua adalah Ace of Swords ataupun satu pada untuk subjek yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang di mana di sini digambarkan seorang Aquarius adalah seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah serta mendapatkan hujan meski di tahun 2021 di sini digambarkan seorang Aquarius akan membuka usaha, membuka peluang, membuka hal-hal yang baru di dalam kehidupan di tahun 2021, yang dimana di sini seorang Aquarius akan lebih fokus kepada usaha yang didirikannya, serta di sini akan terdapat positif kepada kehidupan keuangan kaya seorang Aquarius, yang dimana di sini menyebabkan seorang Aquarius dikategorikan seseorang yang berpotensi mendapatkan kekayaan yang berlimpah, serta hujan rezeki di tahun 2021. Dan untuk support and nya adalah,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 adalah sosok seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah serta hujan rezeki di tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan seorang Aquarius membuka usaha yang baru membuka peluang yang baru untuk kehidupannya sendiri yang dimana selalu didukung didoakan oleh pasangan Aquarius sendiri dan jika kah kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan transformasi kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius di tahun 2021 yang dimana disini berkat usaha yang dilakukan oleh seorang Aquarius yang didukung oleh pasangan serta didoakan oleh pasangan Aquarius sendiri yang menyebabkan seorang Aquarius mendapatkan kategori seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah serta mendapatkan hujan rezeki di tahun 2021 dan untuk zodiak yang ketiga adalah Six of Pentacles ataupun enam koin untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer yang dimana di sini digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah serta mendapatkan hujan rezeki di tahun 2021 di sini dikarenakan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang tidak mau menyerah dan selalu berjuang untuk mendapatkan tujuannya Yang dimana akan membuatkan hasil yang maksimal kepada kehidupan Mendapatkan dampak positif kepada keuangan Serta mendapatkan dampak positif kepada karir pekerjaan cancer sendiri Dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasannya Pintu rezeki seorang cancer itu terbuka dikarenakan seorang cancer Suka berbagi kepada orang yang membutuhkan Dan untuk support energinya adalah King of Ka Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang lebih tua dari Cancer sendiri, dan di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang berpotensi mendapatkan kekayaan berlimpah serta mendapatkan hujan rezeki, yang dimana di sini dikarenakan seorang Cancer suka berbagi kepada orang lain, dan seorang Cancer adalah seseorang yang suka berjuang. Untuk mendapatkan kehidupan yang dimana didukung oleh seorang orang tua, sahabat, serta rekan-rekan Cancer sendiri, dan jika kartu debt kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga, di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Cancer di tahun 2021 yang dimana di sini, dikarenakan seorang Cancer akan mendapatkan sebuah kehidupan yang sangat bagus, beasiswa yang sangat terbuka, yang dimana didukung didoakan oleh orang tua Cancer sendiri dan untuk Zodiac yang keempat adalah Five of Cups ataupun 5 Piala Untuk Zodiac yang keempat, kita mempunyai seseorang yang berzodiak gemini yang dimana disini dikategorikan seorang gemini adalah sosok seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah serta selalu mendapatkan hujan Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang gemini merupakan sosok seseorang yang ulet yang rajin serta pekerja keras dan suka berjuang serta suka tantangan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi, dan di sini juga digambarkan bahwasanya seorang Gemini selalu memikirkan sebelum mengambil langkah yang dimana akan berdampak positif kepada kehidupan keuangan seorang Gemini sendiri, dan di sini juga menggambarkan bahwasanya tidak terkutuk kemungkinan seorang Gemini akan selalu menatap masa depan, selalu melihat peluang yang akan ia jalankan, dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacles secara umumnya Queen Open itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun seseorang yang dekat dengan Gemini sendiri dan di disini menggambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah dan selalu mendapatkan hujan rezeki di tahun 2021 yang dimana sini dikarenakan seorang Gemini adalah seseorang yang selalu berpikir sebelum mengambil tindakan terutama di dalam hal pekerjaan yang akan berdampak positif kepada keuangan yang selalu didukung oleh pasangan serta seorang kemini memiliki tujuan untuk membahagiakan pasangan dan keluarga Gemini sendiri dan jika kartu update kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang gemini di tahun 2021 yang dimana mana di sini dikarenakan seorang gemini akan mendapatkan kekayaan berlimpah serta mendapatkan hujan rezeki di tahun 2021 yang dikarenakan di sini seorang gemini memiliki tujuan untuk membahagiakan pasangan membahagiakan keluarga yang dimana juga di sini seorang keluarga dan pasangan selalu mendoakan seorang gemini agar lebih fokus dan mendapatkan keuangan yang sangat bagus di tahun 2021 dan di sini bisa kita simpulkan 4 zodiak yang berpotensi memiliki kekayaan berlimpah serta mendapatkan hujan rezeki di tahun 2021 adalah seseorang yang berzodiak Virgo selanjutnya seseorang yang berzodiak Aquarius selanjutnya seseorang yang berzodiak Cancer selanjutnya seseorang yang berzodiak Gemini